sebetulnya pas untuk satu ke sebelas sepak bola wow <laughs> keluarga besar keluarga besar iya <tuk> iya ya. nah, tapi itu adalah Allah SWT ya. di antara sebelas itu ya. lima diantaranya memang sudah dipanggil oleh Allah SWT ya. pada ya, waktu ya, ya. masih bayi oh dari bayi dari bayi ya. di antara sebelas itu wow. ada dua yang laki-laki ya, ya. tak masalah juga ketika PNS itu menjadi salah satu pilihan Jangan hmm. jadi satu-satu pilihan. Nah, itu dia yang jadi ya, ya. boleh. Hmm. Nah, kita contoh Malaysia gitu. Hmm. Malaysia itu tidak terlalu bangga yang jadi pilihan negara tapi dia bangga menjadi seorang yang, yang usaha, uh, namanya ya, yang usaha yang bisa ini. Uh, disuruh belajar, akhirnya nah, hmm. dia tidak ada berseloroh. Nih, hmm. nak belajar, hmm. ah, tak payah belajar, rumah. Hmm. Banyak belajar, banyak lupa. Yeah. Sikit belajar, sikit lupa. Yeah. Tak ada belajar, tak terlupa. Ah, kan itu, itu. Yeah. Nah kemudian, yeah. untuk aku lagi kita sekolah tinggi-tinggi. Uh. Bupati sudah ada, gubernur yeah. sudah ada, yeah. presiden sudah ada. Yeah. Sudah ada. Yeah. Yang jadi PNN sudah ada. Yeah. Saya kira, pastikan. Mm -hmm. Berangkat ke sana, tidak sia-sia, mm -hmm. Pulang, bawa Ijazah. Mm -hmm. Mm -hmm. Ada juga kan, ada dua sukses. Pertama, Ijazah. Yang kedua, Ijazah. <laughs> Dapat, kan. dia, dapat dia uh. Baik assalamualaikum. Allah ya? ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah uh, Kembali lagi bersama saya di channel DZP official dan kalau biasa pada malam hari ini bisa berbicara langsung dengan salah orang, salah seorang tokoh kampar yang uh, bersinar di provinsi Riau <tuh> mungkin para penonton tidak asing lagi muka beliau ini memang khas orang ucu, ya tapi bagi di uh, provinsi Riau ya. Beruntung sekali kita pada malam hari ini, makanya kita harus stay terus di channel ini, dan yang belum subscribe silahkan subscribe agar selalu mendapat video-video terbaru kami. Ya baik, selamat malam ya. Udo kami, Udo Nalis ya. Ya, selamat malam. Iya silakan Udo untuk memperkenalkan singkat dulu di, ya. wah apa? Pemirsa kami di ya. channel Z3 Official. Ya, uh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, senang sekali kami berada di apa uh, channel Zatrio Official. 3 Official, mm -hmm. Alhamdulillah uh, merupakan suatu kehormatan bagi kami dan selamat malam untuk seluruh pemirsa. Semoga kita senantiasa sehat dalam lindungan nawang Allah swt. Amin. Ya Allah, amin. Baik uh, boleh uh, cerita sedikit tentang asal ataupun hmm. ini eh. lahir di mana uh, ya. awalnya dari mana ya uh, baik uh, nama kami Yurnadis ya. lahir di Bangkinang uh, tepatnya di dusun Cubadak, Desa Moloi Kecamatan Bangkinang ya. tanggal 17 April 1971 ya. Oh, Alhamdulillah saat ini kami sudah kenap berusia uh, 51 tahun Saudara? Oh, saudara kami ada kalau yang hidup itu sebetulnya pas untuk satu ke 11 sepak bola Wow! <laughs> Keluarga besar, Tenggara besar, besar. Ya, ya, ya. Nah, Tapi itu adalah cekadar Allah SWT ya. Di antara sebelas itu ya. 5 diantaranya memang sudah dipanggil oleh Allah SWT Pada ya. waktu masih bayi Oh, dari bayi, dari bayi. Di antara sebelas itu ada dua yang laki-laki. Uh, tetapi ini juga target Allah. Uh, kami tidak pernah nampak jasadnya. Karena ibunda kami termasuk orang yang uh, penuh perjuangan untuk melahirkan. Dan sebahagian dari anak-anak meninggal itu kalau tidak salah kami ada tiga. Sebelum tahun kami itu lahirnya di rumah sakit yang baru. dan itu uh, ada yang meninggal di dalam rahim ada ada begitu lahir langsung meninggal termasuk adik saya yang laki-laki uh, itu meninggal setelah dilahirkan gitu. Ya. Nah saat ini kami tinggal enam orang. Uh -huh. Di antara enam orang itu uh, hanya kami sendiri yang laki-laki. Luar biasa. Memang tulang punggung keluarga. Ah, ya. Nah dari lima orang ini di mana saja keberadaan mereka sekarang? Oh uh, pertama kakak kami yang pertama ada di Bangkinang namanya Risnawati. Uh, itu bekerja di, uh, di bagian kesekatan di kampar, kemudian kami sendiri yang uh, uh, saat ini alhamdulillah uh, menjadi pegawai pemerintah provinsi Riau diberi amanah oleh Pak Gubernur selaku Staf Ahli Gubernur Riau bidang pemerintahan hukum dan sumber daya manusia. Baik. Nah, uh, yang ketiga ada di Bangkinang, yang keempat ada di eh ke lalawan yang ke dari ada di Siak dan yang ke 6 ada di Bangkinang. Nah kalau keluarga sendiri istri orang? Istri Alhamdulillah uh, dari Kuok. Kuok. Oh, Kuok. Uh, iya. Jadi memang kata orang saya ini kemungkinan. Iya. Istri Kuok. Uh. Anak-anak Bang, oh, Bang. Anak oh, <tuh> gitu. <tuh> ya. ketiga-tiganya ya ternyata memang ya memang takdir Allah ya. Uh -huh. Tapi mungkin kalau bilang secara zahir ya memang. Uh, kami kan gennya banyak gen perempuan mm -hmm. istri saya lebih dahsyat lagi perempuan semua? lima-limanya perempuan nah betul. ketika ini kami dipersebutkan oleh mm -hmm. Allah SWT ketiga-tiga anak kami perempuan jadi uh, memang dirindukan anak laki-laki ah, iya. ya, tetapi iya. bagi kami sama saja sama, sama laki perempuan insya Allah, sama saja baik uh, soal kehidupan di dalam pendidikan boleh cerita sedikit Pak? oh ya baik dari mana? Uh, memang sebetulnya saya ini beberapa waktu lalu sudah ada diwawancara juga oleh uh, Rio Tribun. Ya, memang yeah. ya. sudah saya ungkapkan di situ. Uh, yang saya minta dulu di judul khusus, budak dogi dari Kampar. Itu. Budak, budak dogi dari Kampar, budak itu karena selama bertugas di siap budak ini kan kosakata kata bendahara Melayu, ya, yeah. pembendahara Melayu budak itu sama dengan anak-anak nah iya. dogi itu bahasa kita berkinang dogi iya. itu seorang yang nakal, nakal ya. nah jadi uh, kami dulu SD di eh, SD 007 Desa Marowai nah saya memang saya akui saya sebagai anak yang bandel ketika itu uh, bandel sekali bukti saya bandel itu uh, lebih banyak porsi saya bermain ketika saya belajar betul sekali nah, iya. jadi Uh, buktinya saya tak naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2 Tetapi tinggal itu, iya tinggal, tinggal kelas Tetapi itu tidak disebabkan oleh, oleh kebodohan saya gitu Tetapi karena memang saya anak-anak Kalau gitu lebih menyukai permainan anak-anak ketika itu lebih saya suka main klaring, misalnya <laughs> Main apa ya, banyak itu mainan anak-anak yeah, Toko lele, ya, tokok lalu, lele, iya. ya main sembaru macam-macam nama itu, main iya lopi, nah, ya banyak sekali bermainnya itu, main tekan di main ah ada juga iya. main karet, kan iya, iya. banyak. Jadi pernah suatu pengalaman yang pernah kami rasakan. Kami kan pernah sekolahnya kan di sekolah Indo, mm -hmm. sekolah Indo, apel paginya saja senin setelah apel sudah selesai tapi kembali ke sekolah cabang yeah. nah, karena murid banyak tapi kelas kelasnya terbatas yeah. nah oleh karena itu uh, setelah saya paling ingat masih ingat saya ketika dari sekolah induk ke sekolah cabang itu melewati sawah yeah, yeah. nah maka keluarlah uh, apa namanya insting saya itu <laughs> untuk tidak masuklah nah <laughs> akhirnya saya melompat ke dalam sawah gitu melompat ke sawah tentu semua pakaian kotor. Nah, Alasan pelan. Nah, kemudian anak, saya juga saya bawa geng saya gitu. Yeah, yeah. Supaya nanti mm -hmm. uh, tidak saya sendiri gitu. Yeah, betul, betul. Nah saya bawa uh, saya lapor sama ibu saya. Mm -hmm. Saya tidak bisa sekolah. Iya. Gitu. Yeah. Tadi jatuh di yeah, sawah. Yeah. pada Pantes aja. Iya. Nah itulah kenangan yang paling saya uh, rasakan dan yang yeah. paling saya ingat di masa SD. Nah, artinya memang. Masa-masa itu ya masa yang apa namanya ya Kalau saya persentase kan kenakalan saya mungkin 70% mm -hmm. Dibanding dengan ya kebaikannya 30% Nah kalau soal prestasi, ada nggak yang bisa dibanggakan mm -hmm. pada Twitter Nah jadi memang mm -hmm. kalau di SD, SD, SMP itu Kalau ini barunya prestasinya cukup-cukup makan saja Cukup, -cukup <laughs> makan saja, menengah ke bawah Iya, <laughs> menengah ke bawah, artinya saya ketika sudah uh, tak naik kelas, tapi saya walaupun tak naik kelas hmm? tapi masih ada orang-orang yang sepantaran saya umurnya bahkan lebih tua dari saya malah satu angkatan juga dengan saya jadinya hmm. ada yang kelahiran 70 tapi masih sama saya, yeah. uh, angkatan sekolahnya yeah. nah kemudian SMP, SMP kalau SMP itu mungkin ya, mungkin saya rasa sudah, uh, sudah 60-40, artinya hmm sebut sudah menjadi anak baik 60% 40% itu yang masih inilah ya, dan kemudian uh, masa SMP itu udah ini juga, misalnya saya sudah menjadi goreng di masjid gitu ya. jadi tukang azar tukang itu saya mengabdikan diri kebetulan rumah dekat masjid gitu. nah saya memang uh, mungkin dikatakan uh, revolusi diri memang revolusi diri bukan reformasi karena pada saat itu ketika Taman SMP satu bangkinam. Uh -huh. Saya masuk SMP satu bangkinam. Uh -huh. uh, saya seperti dibimbing oleh orang, -orang tua yeah, yeah. saya. Saya yang bertanya sendiri, saya menjawab sendiri. Yeah, yeah, yeah. Kamu ini anak siapa? Uh -huh. Apakah kamu ini anak orang kaya? Uh -huh. Saya jawab di batin saya sendiri. Uh -huh. Eh, ternyata kamu itu adalah anak orang kelas menengah ke bawah. Uh -huh. Bukan orang miskin, bukan orang kaya. Yeah, yeah. Kemudian dalam keluarga itu posisi kamu seperti apa? Apakah uh, banyak laki-laki perempuan atau anak, eh ternyata kamu hanya anak Alah, nah, mungkin nah oleh karena itu kamu harus menjadi sandaran nanti, menjadi tulang punggung menjadi kalau pas gitu menjadi kayu tompek bagantung tompek batado gitu batado. nah jadi Alhamdulillah saya merasaskan sekali ketika itu uh, ada perubahan spektakuler dan saya sehingga dan ini memang betul-betul membuktikan bahwa uh, dikatakan hmm. ya kan ada hadis rasul waksud manjadawacadah hmm. siapa yang bersungguh-sungguh pasti, pasti yang dapat ya, terus itu saya buktikan terbukti dalam diri saya maksudnya nah di kelas 1 SM, SMA itu saya sudah dapat ranking 5 gitu hmm. uh, begitu seterusnya uh, hmm. ranking saya nilai naik ini kebetulan ini kan Pak Mu'alimin ini uh, satu kelas dengan saya oh, yeah. satu SMA sampai kelas 3 Oh itu yeah dia udah pulang, -pulang sana beliau hmm. nah jadi uh, prestasi di SMA saya Alhamdulillah, besar lah ya. oh, hmm. hmm. itu membuktikan kalau kita sungguh belajar pasti dapat. Insya Allah pasti dapat nah, nah saya ada cerita nih sebetulnya, ah, sebetulnya. Saya boleh saya cerita. boleh, boleh. nah jadi sebetulnya saya okay. ini kan anak satu-satunya anak laki-laki dan dari kecil semestinya kan saya ini dimanjak hmm. tapi karena memang dasarnya saya ini adalah uh, anak bandel hmm. dan kebetulan memang Silsila keturunan kami ini, hmm. kami ini silsilahnya dari nama datuk kami itu nama datuk Seribu Garam Oh, dan itu dia Seribugara. adalah sahabat akrab dari Datuk Tabano. Oh, Bahu membahu membahulah oh, lah dalam uh, memperjuangkan kampar hanya saja memang uh, nama Datuk Tabano ini lebih lebih naik, lebih naik ya oh. tercatat sejarah sementara beliau ini kan oh. uh, apa, boleh dikatakan terlupa oleh sejarah Tapi hmm. itu enggak masalah hmm. Nah kemudian uh, hmm. Saya memang Tidak menuntut menjadi anak, -anak yang manjada hmm. Nah ayah saya dulu Almarhum saya, ayah saya, ibu saya uh, Saya bekerja Juga untuk mencari uang-uang tambahan Men nah, Mandiri hmm. uh, Mencari batu di sungai hmm. Kemudian uh, uh, Menambang dirakit, menyeberangkan orang, mm -hmm. menisampan banyak yang saya lakukan dulu mm -hmm. uh, pergi juga membantu orang ke sawah dikasih dulu. Mm -hmm. banyak yang bisa menghasilkan uang nah tetapi almarhum ayah saya ini tidak mendidik saya seperti itu oh. Nah pernah suatu kejadian pada masa di SD dulu saya mempecah batu. Mm -hmm. batu kemudian batu saya sudah pecah, ini ditanya oleh ayah saya uh, di mana batu nalis, di mana batu udonalis gitu, ditunjukkan kawan habis di dalam mm. nah artinya mungkin itu bagi saya itu itu adalah bukti wujud kasih sayang beliau kepada saya gitu, dia mengatakan biar kami yang susah tetapi kamu mm. harus sekolah, gitu, gitu. Nah, jadi itu termasuk salah satu menginuhami saya gitu, mm. nah kemudian di SMA itu ya kembali lagi ya yang saya katakan tadi di SMA eh, masa perubahan spektakuler dan alhamdulillah saya selalu dapat juara, mm -hmm. juara ya memang juara saya paling tinggi di SMA itu hanya kelas tiga, eh, juara 3 ini tapi 3. perbedaan dengan oh, juara dua itu nah, hanya nol koma sekian oh saja. Iya. kita kan tahu itu nih, yeah, ya. iya. kita kan tidak puas juga. Hmm. kok saya juara tiga bu, oh, gimana kita tengok kan, oh tengok. ternyata saya lama di sini kawan ini Bagus dieksak saya oh, kuat di sosial gitu, oh, iya, jadi dieksaknya iya. kuat dia. Nah, itu ya, hanya per perbedaannya tipis. Dan alhamdulillah berkat bimbingan Allah, berkat bimbingan orang tua, saya oleh-olehnya dipanggil khusus kuliah ke Yogyakarta oh, di Universitas Gajah Mada. Oh, ya, tidak, ya. tidak ya. melalui beasiswa. Oh nah. tidak, tidak. Tapi melalui jalur undangan khusus namanya melalui D U J program uh, uh, penjaringan bibit unggul daerah dengan jurusan, jurusan apa? Uh, nama jurusan, jurusan itu nama ilmu sosiatri hmm. ilmu sosiatri itu adalah ilmu terapan uh, dari sosiologi atau bahasa lain disebut dengan society development hmm. atau community development, pembangunan masyarakat baik, uh, saya potong sedikit Ya, dolar uh, menulis hmm, tadi yang bagus itu nilainya di sosialnya bukan ya, di ya? sosial mana? Nah. Apakah pilihan kuliah dulu ya, ya sesuai dengan hati ataupun keinginan dari Ridwan? Uh, jadi gini, mm -mm. kalau masalah bakat uh, secara keilmuan ya, mm -mm. ini kan ada ekstrak mm -mm. dan non ekstak. Yeah. Dari SD itu nampaknya saya memang sudah condong dari dulu ke sosial. Sosial. Mm -hmm. Bukti saya enggak pernah merah <laughs> kalau nilai nilai sosial, yeah, yeah. tapi kalau sudah Eh, saya, matematik itu, ya, kalau, kalau saya, ya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, lagi saya, Dedi, mm -hmm. bahwa, lagi -lagi, mm -hmm. uh, saya, mm -hmm. mm -hmm. saya, lagi saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, itu saya, tapi itu pilihan ah, saya itu, tapi saya begini, saya nah, punya perhitungannya begini waktu itu termasuk rekan saya di Malibu, Malibu juga iya. memilih UGM dulu kan um, um, um. tapi yang diambilnya uh, yang diambilnya adalah ilmu hukum gitu hukum, hukum. Ya. jadi saya menganggap begini, saya mencari jurusan yang saya belum tahu apa itu tetapi dia berada di rumpun ilmu sosial oh iya iya nah, iya, iya saya pilihlah ilmu sosial nah begitu saya mendarat di Jogja saya registrasi setelah pendapatan ulang yang saya lakukan adalah mencari apa itu ilmu sosial mm -hmm. nah ternyata itulah dijelaskan oleh pihak rektorat, ilmu itu adalah, nah kalau sosiologi itu kan adalah ilmu fear science, ilmu murni mm -hmm. kalau ilmu sosial ini adalah uh, applied science ilmu terapan mm -hmm. pembangunan masyarakat, nah termasuk uh, membangun masyarakat misalnya ada kenakalan-kenakalan remaja, mm -hmm. memperdayakan masyarakat, ya kelompok-kelompok, uh, penyana caca dan lain-lain memberdayakan sifatnya oh. dan itu dan itu ya memang menjadi salah satu hobi kami memberikan motivasi, memberdayakan orang nah, mungkin ada orang lu pikiran kan begini ya mm -hmm. orang itu jangan lebih dari saya saya malah senang, mm -hmm. orang di sekitar saya itu lebih maju, mm -hmm. itu konsep pemberdayaan baik-baik mm -hmm. nah, dengan memilih uh, jurusan sosial tadi pekerjaan sekarang apakah cocok? Ya, Alhamdulillah mm -hmm. sampai dengan saat ini saya merasa ada hubungan links ya, link and ya, hubungan antara dunia pendidikan dengan pekerjaan sekarang. Yeah, yeah. Nah, saya uh, uh, dalam beberapa katakanlah jabatan ya, ini mm -hmm. diberikan amanah oleh Allah ta'ala melalui pimpinan-pimpinan kita mulai dari siang mm -hmm. uh, Saya dulukan memang uh, setelah S1 di UGM itu mm -hmm. lanjut ke S2. Namanya juga jurusannya agak unik-unik juga uh -huh. uh, Namanya jurusannya antar bidang uh -huh. Kemudian program studinya kata nasional uh -huh. Atau national resident uh -huh. Nah itu kan uh, bagaimana semua potensi bangsa ini Mulai dari ipolek sebut angkam itu kita kaji uh -huh. ya. uh, Itu kita kaji Nah artinya saya mulai dari siap 17 tahun di siap Diberi amanah yang maksud adalah melalui pimpinan, pertama kan di Kesepongpol Kesepongpol, ini kan juga uh, nyambung hmm. dengan yang ya. ya. mukisipol ya. yang kedua di Kesra, nah di Kesra juga masih nyambung gitu di bagian industri Kesra, ya berhubungan ya. dengan orang-orang ya, ya artinya gini, saya ingin mungkin bercerita begini ya, uh -huh. tadi sudah saya ceritakan di pihak ibu saya ini, kami keturunan centeng. Centeng ini di sebelah bapak saya ini keturunan ulama gitu, oh. jadi perpaduan gitu. Nah, jadi sedikit banyaknya tadi kan, saya sudah cerita ya. di SMP itu, saya sudah menjadi gorim. Ini Iya. iya, gorim, ya, gorim tukang angkut air dari ya. sini kampor masuk ke ke ke ke ke ke ke ya, ke ke ke ke ke ke ke Nah kemudian uh, jadi azan, ke azan, ke komat gitu ya, ya. Komat, gitu. Nah, artinya, Uh, artinya juga itu ditempa hmm. oleh uh, masa kami bertugas di kesbangpol di sia itu lebih kurang hmm. uh, ya tiga setengah tahun hmm. nah itu kan kesbangpol itu kan kaitannya dengan stabilitas politik uh, sosial hmm. uh, termasuk keamanan nah tentu kaitannya ada dengan para ulama organisasi organisasi yeah. Islam yeah. ya uh, subuh bangsa hmm. dan lain-lain lah artinya ketika di bagian desra itu masih nyambung, ya kaitannya kan ada dengan ya urusannya dengan musyawarah tidak quran, ya dengan organisasi-organisasi baik itu yang sifatnya ormas maupun keagamaan, itu nyambung gitu. Nah terakhir di itu saya diamankan jadi kadis PMD, kadis PMD kalau di sana namanya kadis PMK adhis pemberdayaan masyarakat dan kampung gitu. Lagi-lagi hmm, hmm, hmm. di pemberdayaan. Cocoklah, cocok, yes, lagi, cocok lagi dengan ilmu memang kami itu. Iya, ya. kami waktu di S1 e kan pemberdayaan. Gitu. Hmm, hmm. Nah, kemudian dijejali lagi oleh Pak Gubernur, menjadi SK di PMB provinsi. Hmm, hmm, hmm. Nah, sekarang di Ustaz uh, Aldi, uh, Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan SDM Masih ngampu. Baik, alhamdulillah. Iya. Nah, uh, seperti ini, bagi adik-adik kita penonton ini, ya yang sedang mencari jati diri. Siap. Nah, Kira-kira apa yang bisa disampaikan nasihatnya Baik. mengenai jurusan yang akan dipilih? Ya, uh, tentu ya. Uh, saya kira memang pada saat ini mungkin beda ya. Setiap zaman uh, punya tantangan tersebut Betul. Uh, nah sekarang memang oh zaman saya baru saja menas menasihati salah satu anak kemenakan saya uh -huh. yang sekarang alhamdulillah lulus uh, di S, uh, S, SMU Plus mm -hmm. nah, di Bukan baru namanya, mm -hmm. namanya Dapa Raditya Hafiz mm -hmm. uh, saya mau semangatnya dalam keluarga kami memang uh, belum ada ini mm -hmm. ya, belum ada yang bisa menembus itu ya mm -hmm. dia sudah mencatat uh, rekor sejarah itu mm -hmm. nah, saya kemarin memberikan nasihat kepada beliau yang saya berkasih judul kompetisi dan kompetensi kompetisi dan kompetensi iya. sekarang zaman sekarang zaman penuh kompetisi, diperlukan kompetensi uh -huh. ibaratnya gini lomba lari uh -huh. orang yang sama-sama lomba lari saja kalah dia sedang berlari, dia kalah uh -huh. uh, apalagi dia tidak berlari apalagi yang memang uh, dia berlari, dia bersama sekali uh -huh. nah jadi artinya begini persaingan kompetisi begitu ketat mm -hmm. dan kerasan ini mm -hmm. maka dibutuhkan kompetensi yeah. nah oleh karena itu oh, nasihat saya kepada generasi-generasi setelah kami adalah bagaimana meningkatkan kompetensi mm -hmm. ya, meningkatkan kompetensi dan eh, mari kita hilangkan mindset sekarang kan sebetulnya konsep link and match itu memang sudah ada tahun sepuluh muncul jadi artinya kita harus menciptakan generasi sekarang, kan ada nah, leg generalis mm -hmm. umum ya, mm -hmm. dan ada yang leg spesialis gitu. Mm -hmm. Nah, artinya kan kita, kalau kita ibaratkan, kita begini, ada SMA, ada SMK. Nah, saatnya kita mendidik anak bangsa kita ini sekarang ke SMK. Oh, dan kejuruan banyak sekolah kejuruan Betul di, bidang di, bidang di bidang apa saja, di bidang misalnya sawit, perkebunan, kiri ya, Iya, apalagi sesuai dengan skala uh, ri, skala prioritas kebutuhan jendela, maksudnya mm -mm. harus pesanan gitu. Mm -mm. Dan satu lagi nih, sebabnya umum juga yang mm -mm. saya katakan bahwa di tengah kompetisi dan kompetensi, mm -mm. saya selalu memperdayakan orang seperti ini. Mm -mm. Jadilah kita generasi yang optimis. Yeah. Jangan pesimis, hmm. jangan fatalistik menyerah kepada nasib, hmm. apalagi skeptis, belum hmm. berbuat, udah apa-apa, sudah kalah. Hmm. Saya kira hidup ini kita harus punya visi dan misi, terutama visi. Jangkauan kita berpikir ke depan itu harus sudah kita susun, kita harus menyusun mimpi. Hmm. Nah, kalau visi ini, nah, visi ini kan cita-cita ya, cita-cita jangka panjang. Kalau itu tercapai, alhamdulillah, kalau tidak tercapai tidak yang... ada masalah, buang iya, iya. namanya mimpi, iya. yang gitu. Nah artinya saya ingin menyampaikan kepada generasi-generasi setelah kita ini jadilah generasi optimis, jangan saya selalu mengatakan bertempur dulu, bertanding dulu, lihat hasilnya. Jangan sekali-kali kita kalah sebelum bertanding atau mati sebelum ajar. Nah, jadi saya ingin bangkitkan mental-mental adik-adik kita uh, harus bangkit dan ya. Itu, itu tadi harus menjadi orang optimis baik saya potong sedikit uh, hmm. ya nah sebagai orang tua ya. tentang uh, paradigma kesuksesan anak ya nah memang uh, Pemikiran orang tua eh, dikatakan sukses itu anaknya bakal menjadi CPNS, CPN, eh, ya yeah. kan seperti itu? Yeah. Nah, bagaimana pula pandangan Udonalis tentang itu? Saat sekarang ini, nah, bahkan ukuran sukses itu adalah PNS. Jadi inilah ini salah satu mindset yang memang harus kita lakukan. Hmm. Uh, saya kira ini juga banyak, uh, sedikit banyak ada di, di, disebabkan oleh pengaruh sejarah, yeah. nah sejarah kita ini dulu, suka kita atau tidak, betul atau tidak uh, mohon maaf ya? kita ini uh, dulu bangga menjadi bangsa pelayan yeah. di Jawa itu, dan itu enggak bisa kita salahkan, itu kan konteks sejarah yeah. nah mm -hmm. contohnya misalnya begini, di Jogja itu mm -hmm. Kalau seseorang bisa menjadi abdi dalam, mm -hmm. kraton yeah. Itu panggilan nurani yang sangat luar biasa uh -huh. Itu disebut prestise Prestise yeah. sekali yeah. Dan itu tidak bisa dinilai mm -hmm. dengan materi mm -hmm. Pernah kami datang ke komplek pemakaman para Sultan mm -hmm. Itu tempatnya di Mugiri mm -hmm. Yang kemudian kami tanya, mas digaji berapa? Gajinya itu pokoknya dijawab kalau kita ukur dengan logika atau set itu tak, masuk akal. tak masalah. Tak Hanya saja memang makanya ditanggung sini. Mm -hmm. Jadi kalau untuk menghidupi anak sendiri tak masalah. tak masalah. Tak tapi bagi beliau bukan persoalan itu, tapi karena panggilan dadya. Iya, dalam sebuah satu pasti Nah. Uh, saya kira-kira menganalogikan saja gitu. Mm -hmm. Nah itu juga tidak bisa kita jadikan ukuran sejarah itu menjadi uh, pilihan atau mindset anak-anak sekarang itu. Mm -hmm. Nah artinya CPNS itu tetap menjadi idola. Mm -hmm. Nah bagi saya sebetulnya pilihan hidup itu kan banyak. tak mm -hmm. ya. masalah juga, tidak masalah juga uh, ketika C uh, PNS itu menjadi salah satu pilihan. Mm -hmm. Jangan jadi satu-satu pilihan. Nah itu dia yang, yang, ya. yang boleh. Mm -hmm. Nah kita contoh Malaysia gitu. Mm -hmm. Malaysia itu tidak terlalu bangga menjadi kita, iya. tapi dia bangga menjadi seorang yang yang berusaha. Namanya, panggilan. Ya, yang bisa ini, menciptakan pangan, kerja Dia bisa, ya, dari dulu. Oh, yang saya tahu, saya memang kelemahan bangsa kita adalah dampak dari yang seperti yang saya kerjakan tadi adalah kita tidak mempunyai kelas menengah yang kuat. Siapa itu? Kaum entrepreneur. nah, di situ kita yang lemah. Jadi, nah, tapi sekarang saya lihat memang ya. kita sudah mulai bangkit Sudah mulai bangkit, ya. anak-anak ya. ini sekarang udah, saya kira sudah cerdas cerdas ya. Apalagi ya. ada dengan teknologi digital ya, ya. online ya. Itu sudah luar biasa anak-anak biliannya sekarang Artinya kita tetap optimis lah. Ya. dengan kecanggihan teknologi sekarang Betul sekali, jadi bagi saudara-saudara kita yang sedang uh, tes CPNS tapi hmm. tidak lulus iya jangan, jangan putus asa Mungkin bukan itu, jangan hidup ya. Ya, Kita betul. kembali ke mencari potensi yang ada di dalamnya Nah, kira-kira apa lagi? Oh ya, tadi kan ya. saya ingin nyampaikan, mm -hmm. Jangan kita gunakan uh, logika terbalik ya Lagi-lagi, yeah. tadi kan saya sudah menyinggung kompetisi dan kompetensi mm -hmm. Jangan sekali-kali anak bangsa kita ini, adik-adik kita ini, anak-anak kita ini Kemenakan-kemenakan kita ini seperti ini mm -hmm. uh, Disuruh belajar Nah, yeah. kan ada, berseloroh Nak belajar, ya? Ah, tak payah belajar. Hmm. Bu, Mak, hmm. uh, banyak belajar, banyak lupa. Ya. Sikit belajar, sikit lupa. Ya. tak ada belajar, tak ada lupa. Nah, kan <laughs> itu, itu. Ya. Nah, kemudian, ya, contoh aku lagi kita sekolah tinggi-tinggi. Ya. Bupati sudah ada, bupati ya. sudah ada, presiden ya. sudah ada. Ya. Yang jadi brandnya sudah ada. Saya kira, campakkanlah jauh-jauh internet seperti itu. Nah, artinya, ya, seperti dunia persilatan. Bekal ilmu kita ini mm -hmm. yang harus kita mantapkan, yeah. artinya bagi saya, apalagi yang laki-laki, mm -hmm. usahakanlah minimal kita ini sarjana. Yeah. Apakah sarjana itu akan mengantarkan kita menjadi pekerjaan yang harus kita tiru? Saya kira tidak seperti itu, tetapi setidak-tidaknya Pola pikir Pola pikir, ya cara cara, hmm. cara kita menyikapi dunia Betul, ini, ya. kompetisi ini dan lain-lain Minimal begini saya kira, hmm. pasti bedalah Pemikiran, pola pikir, paradigma, anak SMA dengan ya, kan? ya Jadi pasti, pasti, pasti beda gitu ya. Pasti beda ya, nah oleh itu saya kira saatnya juga uh -huh. uh, kita pemerintah ini berpikir, ya kalau di Malaysia itu ada program satu rumah satu sarjana Iya, ada sarjana Tak tertutup kemungkinan kampar juga bisa menyiap seperti itu Iya, Ya. Iya. Jadi saya kira, wah oh, sudah sarjana tak bisa bekerja, saya kira tidak seperti itu mm -hmm. Baru tadi saya kesilap, mm -hmm. ya sarjana ekonomi tapi dia duduk di kedai mm -hmm. Nah saya kira tidak perlu diensi mm -hmm. Itulah yang sebetulnya saya katakan Orang yang intervener, yeah, yeah. dia sudah berbisnis, yeah, yeah. bisa menghidupi keluarga, itu, itu. Yeah, yeah. Baik, uh, soal dunia pekerjaan, sekali lagi kami minta uh, pencerahan dari odonanis yeah. uh, Artinya seperti ini, kira-kira ketika kita sedang kuliah, yeah. ya, apa langkah-langkah yang harus kita kuat ataupun strategi, ya. agar di dunia kerja nanti tidak, tidak e, kewalahan ataupun tidak-tidak bingung gitu. Ya, uh, saya kira begini ya ada, ada dua hal, yang pertama umum, yang kedua khusus hmm. kalau umum, saya kira begini adik-adik saya, terutama adik-adik yang kuliah di Jogja karena itu saya punya tanggung jawab moral ya hmm. Baik waktu saya di Jogja, maupun setelah pulang lagi ke Kampung mm. Saya selalu menyampaikan kepada mereka Bahwa secara umum tugas kalian itu adalah hukumnya sebaik-baiknya mm. Pastikan mm. berangkat ke sana tidak sia-sia Pulang bawa ijazah mm. Mm. Ada juga katakan ada dua sukses Pertama ijazah Yang kedua ijazah Dapat, Mika. Oleh, dapat dia uh, oleh beliau ini putri Jawa kan, iya. bukan? Nah, berarti dua sukses dan, dan, dan ada juga beberapa kawan yang sukses seperti itu. Hmm. Nah, itu satu. Yang kedua, secara umum, dia juga harus ya, harus memantapkan diri mereka dengan ikut berorganisasi, baik intrakampus hmm. maupun ekstra Extra kampus. kampus. ya atau sekali ya. Karena pasti beda, ketika orang <tuh> kuliah, uhum. dia dapat nilai tertinggi, kata kampung, laut, tetapi tidak dibarengi oleh hmm. uh, kemampuan dia berorganisasi. Hmm. Pasti beda, dan hmm. saya sudah ada potret orang seperti itu. Saya bandingkan ah, ini: anak tamat yang nilainya bagus, nilai tertinggi, hmm. tetapi tidak didukung oleh kemampuan berorganisasi dulu, dan terbukti. Hmm. dan, dan saya mohon maaf tidak bisa menceritakan siapa orangnya, mungkin nampak ada berbeda. nah kemudian saya mengatakan begini, mm -hmm. kuliah itu primernya mm -hmm. kemampuan merorganisasi, baik intra maupun ekstrakampus mm -hmm. itu oh, itu sekundernya mm -hmm. dan yang lebih khusus adalah saya kira mm -hmm. kalau dulu masa saya kuliah itu boleh dikatakan kami itu diarahkan oleh Uh, Orang-orang tertentu, termasuk dosen ya uh, uh, uh. Tiada hari tanpa seminat yeah, yeah, yeah, yeah. Tiada hari tanpa seminar. Nah sekarang kan modelnya sekarang kan udah beda Nah uh, oleh uh. karena itu saya kira uh, Saat ini Tadi kan sudah Saya sampaikan sebetulnya Link and match itu sudah ada tahun 1990-an itu. Uh, uh. Nah sekarang Bagaimana mengasah keterampilan, keahlian itu Ya sekarang kan sudah dunia digital sekarang Informasi kan begitu cepat kita dapatkan uhum. Nah artinya Tidak perlu lagi ilmu-ilmu pengetahuan ini Kita dapatkan secara terstruktur Seperti di bangku kuliah uhum. Di media-media digital itu begitu banyak Banyak sekali sumber-sumber inspirasi orang-orang sukses Yang bisa menjadi batu pemantik Untuk bangkit anak-anak bangsa kita ini Misalnya Ya Uh, mulai dari ekonomi kreatif ya hmm. ekonomi kreatif ini kan lebih khusus dia ya. ya bagaimana pemanfaatan pemanfaatan barang-barang limbah itu bisa menjadi nilai ekonomis banyak sudut contoh-contohnya kalau yang klasik-klasik kan banyak nih hmm. berternak ayam misalnya berternak uh, ikan yeah. ya hewan sebetulnya ada satu ingin yang ingin saya sampaikan juga dalam forum ini yeah. ya. Uh, kelemahan kita dari generasi ke generasi adalah rasa kurang percaya diri nah, itu dia. itu yang yang menjadi persoalan mm -hmm. uh, kalau di bahasa kita, gua namanya uh, aku ya uh, aku istilah itu orang buat usaha ini kita buat ini juga uh, apa? ciplak apa lata lata, lata. Uh, lata. Uh, lata. Uh, Padahal kan setiap orang tuh punya bakat tersendiri, betul. bakat dia tidak bisa kita sama dengan ya, kita. Nanti ya, ya, ya. karena itu nah kalau bahasa Inggrisnya kan you by yourself, ya. jadilah dirimu ya, sendiri. sendiri, jangan paksakan jadi orang ya, lain. Ya, ya. Karena sudah ada bilik-biliknya dia hmm. sukses itu itulah kasih sayang Allah sama dia, kasih sayang Allah mungkin tak sama dengan dia gitu. Nah, ya, gitu. karena itu kita harus mencari apa yang kalau Ya cocok misalnya peternakan, perikanan, mungkin uh -huh. itu yang lain gitu iya yeah, uh -huh. banyak sebetulnya peluang-peluang usaha yang bisa dikembangkan oleh anak-anak bangsa yeah. kuncinya mau uh -huh. yang kedua istiqomah uh -huh. karena kan penyakit asm itu itulah uh -huh. kan sudah ada juga kata-kata ungkapan tutu gitu dulu kan uh -huh. celaka gadi, pojok-pojok salam, yuk uh -huh. Cilako, bunya, gonja yeah. gonja ini tidak punya ketetapan pemilihan nah yeah. itu yang harus kita lawan meyakinkan anak bangsa, yakinlah kan tadi sudah saya bilang hmm. bertempur dulu, baru ini ya, baru tengok hasilnya uh, berhasil atau gagal. Ya. Uh, kalau gagal itu bukan untuk gagal sama lamanya. Evaluasi ya. di mana? Baik rasanya, waduh, waktu juga yang ya. sedikit membatasi kita ya. karena juga mungkin kepentingan dari jurnalis mungkin ya. kembali ke tempat tinggalnya ya. dan ya. saya berharap. Pertemuan ini bukan terakhir, Insyaallah. Dan mudah-mudahan besok ke kantor Gubernur Siap. kita podcast seperti ini. Boleh, saya, ya? saya tunggu, <laughs> saya tunggu dengan sangat uh, hangat sekali. Iya, memang saya ngundang itu. Ya. Jadi, jadi, ya. Uh, Dedi Z3 Oficial Dedi Z3 official Z3 official. Yeah. Bersama mereka Saya tunggu nanti diatur dulu Insya Allah Kita, kita, kita jadwalkan nanti siap, siap Siap Kami tunggu yeah. undangannya Bapak siap. Dan Alhamdulillah Terima kasih sekali Waktunya Bapak yeah. Sangat uh, berharga sekali Kata-kata yeah. yang Bapak sampaikan Ke penonton kami ini yeah. Semoga bisa menyentuh Masyarakat luas di sana pada akhirnya Mampu menjadi Lebih baik Sekarang terima kasih uh, Mohon maaf Atas segala kekurangan Bila itu Fyodaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.